Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rahim dari atom ke keluarga turia turikan, turis, stanten saking stanten, sini pun, di hari-hari stanten, tiga hal. Tunggal tentang visa, wanita kelas tunggal Aliyah menatah seorang batu reka. Wan putus bangun karena judulnya itu teman orang, wan tan mana tuh orang, wan tan baktor, wan tan banggaemon, Paya kulon ibu identitasnya jelas, ibu lo cerita saya ini cucu nih Mbak Hafsho, kulon ibu putri nih Mbak Hafsho, terus kulon ibu itu lo kandung itu tenggamaan, asma nih ibu binti Maksum binti Soleh binti Asnawi sekuat, terus kulon ibu itu lo jadi enggak marah. Mbak nih gak ada adik, Aminah ke Ivauzan, Ivauzan gak ada putri, eh, putri Malih Aminah Mbah tidak ada Bapak Mestihan, kakak pun Mbah Turehan. Ada sendiri cerita, pertama kalau cerita Kutu-kutu Mbah Turehan ketika maturnumun kalian Mbah Turehan, Kalian leluhur pun, ngantos duki, poro, wali-wali rian Kalau sering didawi Bapak Maimon didawi guru-guru kita Allah itu enggak pernah menyebut orang baik Kecuali yang disebut itu Bapak Sifat terus tiang itu kalau solah itu merasa ndak dimulai dari dia, dimulai dari leluhuri itu. Itu sebenarnya mbah-mbah yang alim tuh buatan kronos sombong buatan kita, umpomo tenan kita alim tuh mbah-mbah kita dulu. Bab juga ta Allah Ta'ala menghentikan ketika cerita orang-orang baik mulai Nabi Wahidi Ibrahim ngantos Sintan Mawon, pula Ikaladina An Amogow, wali minan Nabi Imdri sebut Adam. Tapi Yuriyah Nabi Adam itu habis ketika era Nabi Nuh. No. Sing selamat namung tiang-tiang sing derek perawani no. Nabi Nuh. Karena disebut min Yuriyah di Adam wa mimi hamalna manus. Sebab itu generasi kita sekarang selain Yuriyah Nuh. No. Karena habis semua sing isa tiang-tiang sing derek safi Nabi no. Mengenai generasi sekarang, istilah seminyekor Qur'an disebut zuriyataman hamalna manus. Nah, saingan jelasin disebut wa ayatul lahum annahamalna zuriyatuhum Fil Fulkil Jadi itu sejarah besar kita adalah manusia perahu. Pergi di selamat no, perahu ini Nabi sinten. Nuh. Terus Wahmin zuriati Ibrahim, wa Israel. Israel nu Yakub, alaihissalam. Namun orang-orang yang dapat hidayat, padahal Bapak Ebroten, Mbak Ebroten, siapapun, itu pasti orang baik, asal dapat hidayat. Nembe disebut, wami man hadainah Ya terus pelajaran, kutu-kutu batu rekan, sikit-sikit menikuta kutu batu rekan, aku coba anggap sombong. yes dan gak gaya macamnya nyebut kutu-kutu batu rekan. Terus fahal barangnya. Terus, bangga mbak aku mau ngaklim. Kapan-kapan bangga, dini dilih alim. Saya kira sementara bangga baik. Kapan-kapan bangga awe. terus niki nomor kali, wantan ayat, wataka tumilat ada ibrohi mawaisal kawayaku. Terus tidak ada orang sholat kecuali sholat ini menyebut asmani bapak-bapak. Pulau -bapak. ngantor sakit ngaji. Berukai bapak pulau kain orsali. Berukai kuku-lau. Berukai kuku-lau. Nih berukai Inatikuloh nggak os soleh nanti soleh hasim niku teng bakar satu sekarang kita saya tapi bakar satu niku ngaos kalian kke enam ini umar satu Iku saya itu mar 1 tahun, Iku buatan puron mical kitab, kecuali sing sakit tiap Dan baik pun bahmun, namun Mbak Ahmad tuh nggak usah kan saya itu marisata, Terus akhirnya adat mukafadah di pertautan pondok-pondok, apa loh jurumia ini beritik. Di kitab nu mahfudat sakit tiap Iku gak kakak awal di guru ini saya tapi kakak. Muanya ngaus tentang sajed zaini taqlum. Minggu periode ini mbak soleh, jujur kulau tentang gamaran. Periode ini saya punah kholil. Minggu sedangkan ngaus Sayyid zaini taqlum. Sajed zaini taqlum, ini udah dah kultur tentang daerah kulau, tentang derah sedan, derah lasm. Nama ini kapit haitar, bin hasan bin sodal bin zaini taqlum. Saya terdust mantunya pun saya tabjat saat waktu di forum dan sedangnya. Amzah niku bin Abdul bin Kumar Satwa Itu sendiri cerita sanatipun keluarga sarang, keluarga kajen, kudus, keluarga sedenten, ulama se-Indonesia, mbak Hashim, niku min mishkatin wahidah, min mashrobin wahid Semuanya sama, saking sumber yang sama Kemudian gara-gara watak, gara-gara kondisi, gara-gara muktadul khal terus caranya benten-benten. ada kiai, ke seperti di sekolah ada yang ada di sini, ngawur-ngawur di sini yang baru-baru itu, orang takut itu wani kalau tidak terlalu karismatik, orang takut itu wani terus kiai itu macam-macam kalau orang kusuk, kiai itu kusuk, kiai itu urani, itu rapat tapi kalau rapat urani, orang takut itu wani karena Imam Bukhari ini, yang bernama ini Imam Malik Imam Bukhari kagak judul Babul Futyah Fitari, Bab, Bab Fatwaning sopan. dicegat dicekel Rasulullah jinan budi, haji. Inna faridat Allah ala ibadi adrakat abi sayyikhon kabiron la yastati'u ayastamsika ala rakhila wa fi riwayatin ayasbuta ala rakhila apa hujjuan niku boten buta kula boten sawan boten tenggalan di boten kula nuwun diceket mung diceket ta wedok karegara-gara ayu ini nabi ngenekno Fadl Fadl dan Nak re, sing abi tak kok diskusi agama sing Fadl niku ayu Fadl niku adike Abdullah bin Abbas Fadl bin Abbas asyuro dan riwayat. aja nom-nom niru fadl e ya, boten niru kanjeng Nabi tapi mek nabi fasra fa anhu wa jal fadl dadi s Nabi iki hasil niku kok ya Rasulullah bapak kula niku pun sepuh Kebutuhan sakit biar haji jenengan. Kebutuhan sakit numpak ontok. Maaf sakit, allah hajikan. Nabi ngendikan arroaiti lawakana ala abiki dainun. Pakau daytihi ayan faududalik. Momo bapakmu berutang sinyar gue cukup tahu orang. Iya cekap ya harus serius. Bapakmu kacil noe. Sementara itu kaji itu ada dua. Ada niat bah anil mayyit, Ada niat bah anil makdum. Ini ku tiang uret tapi pun udur. Ini ku sakerdikan itu yo baroknya orang tako ninggalan yang ada kiai sini, lalu wong sopan, tako yang ada di sopan, sopan itu sopan mana nak di sini, wong yu ada yu di sini yang di sini yang sing yang ninggalan, di cek-kelcek, Terus tako terserah daerah masing-masing, terserah adanya kiai masing-masing Nabi itu tidak buatan bu, yang ada di sini Nabi nanti duko saluni, saluni, fahabu, kabur, orang akhirnya suhabat itu membayar desa orang yang berada di peradaban dia takai duit takai itu yang nabi dia takai, takai orang-orang yang kan kan bergadah akhlak kok enak ya, Nabi di, i, pas khutbah oh. ditakai, pas dari itu cerita tentang batu, ya kan dia seperti ini, itu sungkan dari batu orang-orang yang cacil, itu batu diwarai pertanyaan bisa nih? bareng caci liki ke pinter kita lu terkenal bebatur gitu sanggul nih coba caci li kok pinter caci li untuk sanggul lorong, <guluh> masih gitu. di klori wih buat caci li dulu pada kira-kira umur udah nempel jadi perkosin pakok waktu gitu, diusungkan akhirnya wo caci bareng pertanyaan deket gitu, tok pinter bebatur di sanggul nih coba caci li kok pinter tak keiduit saya nih juga serangok oh, iya i -model terus ini cerita terus kunani kunani ku sanat itu terulang. Lalu fa'amarnakarobian sebagai debat farosau naubuatan fa buatan fa atau enggak tapi farosau naub disuap. Dia tak suap tak kayak itu. Tak kok aja. Baru kayak orang diso diso niku terus hukum Islam terbuka. Baru kayak orang sopan sopan Aku mulai urusan panjang. Nabi itu kan, dipegat yang tiga. Jadi ini rabi kalam muhalil tapi kalian juga berbohon. Kenapa berbohon? Wa inna ma'hum islah hibadisaw, alat pelanangan itu kibir-kibir. <laughs> itu disebut, itu disebut. Itu disebut orang desa. Wa inna ma'hum islah hibadisaw, dari Nabi orang lainnya. Lah, hatta taduki usayelatahu wa yaduku usayelatik. Gak bisa, mukhalil ke sana, habis ngantir orang-orang lainnya. Jadi aku mau ngomong desa, ya hukum ngapain tak kok buatan pangeran mengkaji nabi cita-cita bagas misal laut batik saud maksudku lawa motor nih kiri ya itu ya model itu seorang model lembak orang model macam-macam tapi kapek ilawah wah villa semuanya nggak punuruti hati nabi kapek villa wah ini aneh nabi-nabi itu ya debat menyangkut hukum Nabi Yahya Niku senangannya kanan tiang-tiang sholat Ibu sih berada dengan Nabi Isa Nabi Isa senangannya bina tiang-tiang saya jelas. jelaskan ini tidak ala shiro rinnas ini kan tiang-tiang yang sangat enak itu Nabi Isa ini nama anatobibun udawil marta ini dindingkan wong dokter yang berarti wong orang yang Nabi Yahya Niku, saya akan ceria Nabi Isa ceria Kutai wali anikun Engkau disiti yang terus Mali aroka ka kaanna ka anna katak rahmatillah. Aku nantulah kue kok merengut terus Kaya raun rohmati pengiran wai Tengsitok amin huyuwe kuyon terus Mali aroka ka kaanna ka anna katak manumi mimakrillah Uang gak amin huyu wai kaya raun agar wai Tengsitok Wong gak amin nangis wai kaya raun rohmat wai Akhirnya di sekolah ini kuda itu sama-sama orang top, si tok kenapa? Iseng si tok gini opo? Tapi mana sih? Monggo nanti tulang dan pasar mandangannya, Monton tiang ibu itu takok. Ke sekolah berarti sewan, beneran ketemu dia nanti meriki. Oh no opo, mana kulo nih bu? Metu daerah itu, terus tuh siku, khat opo, istikharat opo. tak sewan. Gak nih dia nih wengel, gak wong, barang opo. Di tak jawab gak, tinggal tekan pasarnya kalau saat itu eling babul futia fiturik buat fatwa itu ini nah. wawah nabi jahat imroh atan min khus'am tapi itu prakteknya ya Pak Soepan ini kemuk cerita, Mas Yudri cerita cerita Agumun nah, itu mulai melakukannya dikawal yang Soepan itu melaku asal villah walillah dikawal siang sainai Dewi itu melaku asal villah walil apa yang itu sementing buatan khatun Um, ini kugunaan itu berarti mau dua takdir tentang masalah ketika hisap kopi. Ini kuben kan nambah kuyah. Ini kugunaan itu nih kita ditotong Indonesia. Kukhilafang Indonesia ini berulang-ulang. Ini pulau Asemong kesane. Disiksa orang-orang alim menurut ini. Gua gua ini kugula buat sana toh. Ini kikarangan ikun sayit api bakar satu. Ini bakar satu ini ini Mbah Mahfud No. Terima. Tahun itu terima si guru Mbah Azim No. Nah, Syekh Abi Bakar Satoni ini ngawal sekalian Syekh Zaini Taalani. Syekh Zaini Taalani ini guru ini Mbah mriki Miri, gue guru Qona Syekh Wanafolil, gue guru ini Mbah Soleh Dara. Terus itu udah menangi Syekh Zaini Taalani. Ah periode kalian saya Bang Pandarian end of diri ini gue bahasin bahwa hamduners itu tangkutus begitu, begitu. Waner Raden Sinden Asnawi, Raden Asnawi gue sing nekah, tiga sanipun Sheikh Nawawi. Ini ku nyai Sinden Hamdunah. Padahal nanti kalau hitung, ketika Sheikh Nawawi wafat, wafat, ini gue Mahfud, nabi umur 50 tahun. Sheikh Mafud, ini gue ketika Sheikh Nawawi wafat, ini murid muridnya sih 50 tahun. Yang baik, e mulai zaman saya tadi, Pak Karsatoniku, asros ini dimulai umur lima belas tahun. Useng AOS, Sholeh soleh, ini penting untuk terangkan sana sanat. Tidak bawa torekan, yang menangi Mbah Hashim. Wangi sering diceritani, Mbah Muan diceritani keluarga, bahkan era Mbah Hashim ini bawa torekan, pelatihan ulama, tanggung itu sangat tenggamaran kalau gadah ada pun ini, Mbak Hashim kitab ke Mbak Fawzan bin Maksum, bin Sholeh, bin As'nawi sebut itu ijazahnya Mbak Hashim As'ari, itu menggambarkan Fawzan menggambaran Fawzan itu berjaya, berjaya, Mbak dan itu terus sangat-sangat ini disebut berjaya kasih gitu. Dewi guru-guru, dewi bangun di bulan balai ini, wong wesowan pangeran, wesolat, solat, wesolat, solat urang munajat dan pangeran. Iku sing disebut dia menusoh orang oleh wong adut pangeran, pangeran buat tindut, dua ragi, dua pangeran, dua tentu ru, sing tindut dia kode menu sahannya. Ini disebut iginas sirotal mustaqlim, buatan sirotoka tapi sirotal ladina an amtali. Jadi wong lu urai soh adut pangeran, disana yang ada kode menu. Mengenai ikhtina siratam mustaqim, mustaqim wabah siratam mustaqim, siratam la dina Jalan mereka yang telah engkau beri nikmat, yaitu guru-guru kita, wali-wali kita. Bagi -wali wan tan barwani, wan tan baturai khan, wan tan keluarga bahauzian bama mul stanten, warga bama rupir satu stanten guru-guru kita. Mereka Allah yang bak marai kita. Okay, mengajari kita tentang hidayah itu buatan sirotoka tapi nama no? sirotol lagina anak. Ada -an. kiai gimana macam, wanton senengari jagungan, saking saking seringnya jagungan nanti ilmu tak. Tapi baru kali ini aku diskusi, ini ku Imam Malik nak debat, nulis sungguh-sungguh sampai Imam Bukhari ada bab babul Musa Marofil ilm, bab jagungan ilmu semalaman. Munadhoroh, toroh berdiri, munadhoroh. Merkobatan nayantan ilmu, singgobatan mirip-mirip. Tidak balen jemali. nenten nayantan ilmu, singgobatan tauh, mirip-mirip. Ilmu furu yah, Ilmu fakih, gobatan ilmu Taufiq. Kalau beri satu contoh, ketika Khalilur Rahman Ibrahim, niku gue ke Didi Pendet Israel, ini ngamuk. Gue irak roh aku, aku iku Khalilur Rahman, kekasih Allah halo Aita Kholilan yumi itu Kholila ono oh, pacar mateni ini sing pacari kekasih mateni ini sing di kekasih, aku keliru, mesti salah tugas, salah serlok ke kamar. Oh isuku apa materinya aku ngaku kekasih pangeran. Halo Aita Kholilan yumi itu Kholila, yang kenangan Israel masuk akal. Iya, Israel kekasih pangeran patah ini balik matur pangeran, Gusti. single leres harus Ibrahim kan mata ini, ya. Ya Mbak E betul Ya Mbak punya sudut pandang hal roa itu halih nah, dan yumi itu halih. Nabi Israel kan betul nanti dari munazoroh sembunyi, betul nanti Nabi Israel betul nanti munazoroh, betul nanti depan, betul kuliner depan. Lalu terus Budi Kristi, ini nih, dia takwarai, pangeran sembari. Tapi terbentur Nabi Ibrahim kan pinter pangeran. Didawi kalian allah, wakulah. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyal kekasih ape ketemu orang siap. Ncari de'ne ketemu aku ora wani. model opo? mati njirapati wani. mati siap. Ani mati. Arek Ya Khalilur Rahman Ibrahim, Dewi Pangeran tuh hal roeita Khalilan yakrohu ayalku Khalilah. Mosok muni seneng kok ketemu orang. Dia yes, terus ngelihkan, yo namanya, yo siap. Itu juga logika. Nova, logika. Terus punane puno. Iku sudut pandang, ini, kulun kulon muftamilun. Kewanten kiai-kiai Alifukir yang pergi ke disebutnya sakit buatnya ketika Nabi Wahab Adam, ini mungkin kalau mau sekitab ya Allah, Tuhlipin tentang khilafi hisab, kalian rupiah kesan ini jeniskan, logika khilaf itu tidak ada akibat apa ikhtilaful a'imah rahmat ketika Allah ngeresaknul dengan Nabi Adam nurat, diambil dari sekian tanah, dari bumi Hibril diutus khut min ardi gada, min turobi gada tapi jupuk lemah, misalnya lemah kok putus. pas pada mendet lemah dan kudus nih, oh. bumi itu ngerti-ngerti A'udhu gillahi minka antasinani dari kata sana ya shanah ini kumun muta'adibi nafsi saya berlindung Allah, itu melukai aku aku nak jupuk, juboh, aku kukulun oh, aku terus jadi gentong mereka buat juboh buat juboh jadi luka A'udzu billahi mingka ka'ntas-syayatin. Akhirnya Ibroh nik malaikat Gabriel matur teng bungeran. Kan lanti lemai. Istia'ad mingka fa'atu, Yang mbahe nyebut denengan, ora Wa, goten wani, wong um, minta perlindungan denengan. Greso gek ra kasil, Mikael, Mikael, Mikael Sama Mikael ketemu bumi-bumi matur moten goten wani. Sing nglibat niku Israel Yes Israel Israel Seratinekat hanya Israel. Wah boos, bumi ini panjat. Waudo bilahi, meningkat antasina nih. Jadi Israel, waudo bilahi, Allahunafilo amroh. Aku ya waudo bilah di kongkong orang kasih, udah kasih. Mulai Israel itu repot-repot nih, orang tidak debat itu. Antasipon. Ketika Allah nuru perintah, ini cara pandang malaikat Jibril, cara pandang malaikat Mika'il. Ya, berbeda dengan cara pandang malaikat Allah. Kuna ini kuno, ini bab istihad, ini itu mesti bantuan. Kulau balik-balik matur, ngaji itu putih bumbu. Kulau jari-jari orang ake, rakyai gede. nak jodang langgar-langgar di soru, ya susah. Berkata-kata, kulau balik-balik matur. Orang teko cari sombong, tapi kaya kece di udang, laga di sorat. Takoi masuk no kaya kece di soro, lalu kaya kece kok nggak jatai kece jelek. Oh, seribu kaya kecik nggak, tiga tiga tiga. Ular nuhur iya Niki mukoyo zonan, ngekeciri toh, pak Ari tata, kari ciri ukiya ini kecik bu. Ular iya ni mukoyo tapi akhirnya yakinan. Muka wau, nanti keluar, nanti ketemu kiai. Kus matuluhu jiran ratokoh, taruh dengan tekolah, konye jenengan puten kuroh. Akhirnya gak situ tuan-tuan ternyata kloro takaun gres kia ni wong akhe. Aman lagi pantun tisu lu nggak cetak kia ni wong sempol biasa ketai wu. Laraseng anggota aku suwiran, nggak biorang tuk sanggu. Daung bomong kloro takaun kia ini ku ya untuk suwiran ni wong. Flupong kloro takaun, denel akon untuk sempol kalian doang, bisa ketai. Bisa meriain, bos aki perkembangan di roro kalo nopo tetep atas dadi kaya Sobong, tukau, masjub, no. amen, iku repot ora teku aku koyo sombong teko masjidno terus sampean dadi ki kaya kula milih teko tarateko poleng terus sampean terus teko ya ummat talahmu lho jate jate iki disub 4 teko ora teko teko teko ora teko itu yuk mau torovke kulun mustamilun, oh kulun mustamilun. Yes, gak bisa enggak. Saya misalnya ulang toko gede di bermarkat utawa pola, neng besok, so. Oke protes tolong. toko-toko kelontong. Protes kan? Tapi enggak diwalek. Mau sok di sorau ulang nombol. Saya sakit bisa diwalek gitu. logikanya dibalik diwalek. pokoknya gede cek itu di sekulun wuh. <tuh>, kaya, kaya, kaya. Itu dulu ulama menganalisis Arofa, kenapa sih Arofa itu jauh dari itu, itu. Al-Hajju Arofa, wong kaji paling pentingku Arofa, itu justru buat tentang dekat Ka'bah. Udah, ulama-ulama, Kak Muluk, wong nak sopan tenang, sowan rojo rawani dengan arpi pas, tapi jarak jauh. Mulane rukunnya kaji, gue buatkan semuanya di kota. Tapi wanten tentang arafah. Jono Wonguvi, Makomil Jamal, sehingga lagi sok-sok anak ker, para pengira. Tapi Jono Wonguvi, Makomil Jamal, oh terlalu ibawa sehingga kita tidak berani dekat-dekat. Akhir ibadah jarak jauh. Dan ikutan gudi arafah. Mulane wanten, gue udah banyak cerita. Wanten wali udah sholatnya nih awal. Um dipanggil panggil pangeran, gue susu terus gue awal. Abang wahali ku sholat salat nggo. Tak kok isuke ku salat tembok terus kok wali. Aku ku ngerasa ra pantes wong arep wong aku ae kok pengarep. Kok sok-sokan parek. Aku ora krano ngrasakne nggih perkara. Dadi crita woten, Pak. Wonten male wali cita-cita. Enake ning ngajuwarga kepen roho ku girang. Kowe mangan-mangan lek suwe semu mumu-mumu mangan-mangan. Ketemu titah deri sing ayu sing raja luronjo, kowe kelebihan titah teri no kan. Dok jadi nggak tau ngamuk atau jalu apa, berapa komplain. Ayu nih, rausanai salon pokoknya murah. Ayu gak enak, kita so, cari. <tik> kita <tik> koi di mata, tapi kok apa? Mungkin kita periksa lagu seri. Unasihuhzalika jama'la anazurini misli. Beripat tuh tau tak gelok macam-macam. Terus beripatnya jadi nggak tau dong duduk. Penyanyi macam-macam, belum lagi. Duk dengan ripat yang sama, buku duduk mengira. Kepandora, buatkan kan, jodoh no, sih mau diguyon, jadi unas juga dikal Jamal, another remissi. Aku itu kepengen, Allah itu bersih, waktu sampai Allah seng, al-Malikul Allah, al-Malikul Jafar, terima waktu itu Tapi Rakan Ono sombong, dia tidak punya nyali, dan Allah tetap sakral, Rata waktu itu doaku, seng tahu delok macam-macam sebut apa, Unas Yehudani Kaljamala An Nagari Nawa miskin aku sebagai muka gimana, aku lho mawas bersani hormat yang agad di Jawa aku senang sangat kalian almanak terus mergi selain yang terpisah i, tetap isbatu syawal atau isbatu Ramadan tetap diadurkan untuk pengumuman nawa pemerintah ijmae adalah alamat ulama-ulama kita jadi kalau kita harus menonton halaman 216 ini juga sekali saya akan halaman ini yang jelas tentang Hilal ini Syed Abibakar saya tahu berarti kalau sanat kita misalnya kita pulau, Mbak Maimun Mbak Maimun mengetahui Mbak Karim Mbak Karim mengetahui Mbak Hashim, Mbak Mahfud terus Syed Abibakar saya tahu saya tahu jadi kita pulau Pak Arif ini saya tahu tapi Mbak Mun gada sanat sing alamin tuh. Jadi aku Mbak Mun, aku menangis bayi asmati Mbak Ahmad. Mbak Ahmad ini menangi Sayyid Umar. Sayyid Umar, itu malah gurune saya Abu Bakar Karno satu. Jadi aku Sayyid Zaini nah, Taslim. Aneh biasanya tentang kitab kita sebut buarwihi alamin tuh. Sanat yang lebih nobah al. Terus na angge sanat sing muter wong atau senem. Tapi bangun sakit, kawan sakit tikuk, ini jenisnya sanat ali, sanat single piece tepat sampai, eh terus kulo wawase, lausha hidra biru yatih gila awis nani, wakadul hisabu atrama imkani biru yatih, pola subku rhu, latu pelu edih syahadhatu, di annal hisab iyon wa syahadhatta ewali annal syahadhatta dun wa dun wulayu aridul kotam wa atola fi bayani ridihim terus terus wal mu'tamad qabuluha illa ibrata biqoli ahli hisab itu kunane puno wonten khilaf antara nak khilafe ahli hisab bepi makduni karo wan hisab takrifi karuan di'abita. Sedawi ulama-ulama qala fit taf alladhi an al hisaba Inittafaqo ahlul ba'la an amuqaddimatihi qatiyatun wa kana al-muqtiru min gum bi dzalik 'adad at-tawatur ruqat asyhadah wa illa Allah. Ruskiye-kiye Indonesia saking dijake ki sape yo ngabokoh ki yo tetep pengumuman opo pemerintah. Mane dhewe pamon api-api kiai-kiai Indonesia. Ilmu jugo kabeh. Dadi kabeh nek poko nak maca kitabul maram lakinu mautaqum gila ilaha illallah. Jadi itu kan surahul hadis para ahli syara itu berdebat. Laki nu mau takum tuh manko robal mau tak utawa po wong singis mati. Nao mau singis mati, gue sih ini. Kalau po diwarai, gue sadu mno po mati. Tapi diwkiyjno nu singa pe mati yo diwarilah ilo po bermati diwarai meneng. Jadi syarat diwarai udah ngomong Indonesia pasti di Indonesia itu apa mati yang diwarai jadi misalnya minhum manfassarul hadis biman bal mautah terus ya iwa'alladina amanu idha kumtum ilas sholat, ini pun sholat atau badai sholat kan badai sholat kan karena shol kalau sudah kadung sholat, mau sholat diunduh yaa kumtum ilas sholat, faksilu ini pun bakdal kiam di sholat, atau korobal kiam korobah kan kalau sudah kadung sholat malah tidak boleh utuh. Padahal redaksine idza qumtu. Lah sami, lakinu mutakum mati apa meh mati? Ulama ahli hadis saraya namung kali ini Sing sitok nafsi riba mau tak meh mati. Sing setunggal nafsi ri bermati. Terus adat kita dilakoni kabeh. Jadi, jorok ketemu ulama, ayo ah, dukung Indonesia. Ulama, brio, dukung Indonesia. Walaupun tiwara <tuh> <tuh> itu yang video, mati itu tiwara ini. Permati ke tiwara ini, tuh kamanya itu yang bosan, tuh komputan bosan, rokok. Waduh, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Indonesia nggak tahu. Jadi, Arif ya, Indonesia ini. Masyur tenggi anak, woton nggak tahu. Kisah kalian sehat, daun nggak kalian kalian robiang nggak tahu. Ternyata, Sebaiknya menunggu pengumuman dong. Amerika. terus niku pulau cerita bagian kita sebagai orang Nopo, orang Nopo, yang Indonesia niku wow, nah kenapa kita salim itu kita semua dia berkata, kita pihah nah niki sing beton ini. selain keluarga Saran, keluarga pulau kalo gadah dah niku nate di Mekah di Yang Sing, putu Padahal, meskipun buatan gadah turunan karena tujuh tugas si, yang hati tindik, kamu pun gadah anak, Mbah Kulon, tetes Allah dibah diri, dituju tiri itu nanti tindikah durian Allah ditambah dikenya ilmu nu transparan Dari tonton Indonesia ini buatan nonton ilmu senyuman-nyuman Margo, tapi saya nawawi Kalau apa terkenalnya saya nawawi, Al-Gantani Mereka yang nonton Garwani Kondisi tindikah Rakyat NasDem Aisyah Menteri ketika ada putra Zuhri, ketika putra Ni'am, ketika ada putra Ni'am, Minan, Ni'am, kemudian ke Sa'afid, kemudian ke Sa'afid, kemudian terus silsilah kita ini silsilah saya meyakinkan indah adalah ilmah dinun fan juru amantak sukunan terus Sanat, ini cerita Batur Elhan, cerita Sanat Sanat itu buatan kepenak, yang buatan itu diroya kalau zaman pegonawas teng saran, kok ede kok dimitiro ya ala riwaya, kok dimitiro ya ala riwayah Kiroya itu analisis, misalnya nggak tahu, walaupun kan ngaji sih, di kandani, namun khusus warga itu fadole, oh, nase khusus khusus kok ketun istri pamitala el dirawami, khusus, suwi, cipulai, badul mosu warga itu cari fadole, kaya, kaya kan iman tuh katanya ini ya ono, diapresiasi. Oh, tapi mati hati saya Layat rakyat hula ahad itu macam natafi amali kongkol, Rasulullah roswokol, wala ila ayatago roh mati, tapi bareng di tiro ya, didiru ya itu dianalisis, konten ceritaan ini yang kuno, niku ibadah 500 tahun, gak tahu maksiat yaku lah, bohok angin khusu eh, bohok angin khusu eh, bohok angin orang-orang yang berpengarang, suarga menurut fadulku, saya harus pergi pulau solek tidak solek berapa tahun, 500 tahun saya harus menurut 500 tahun mungkin suarga tidak malam, tidak malam ada batasnya ada diurasi sesuai tidak malam jadi ini kan suarga selawasi, saya harus 500 tahun jadi karena tidak malam, tidak malam ada batasnya suarganya ada batasnya, sehingga abadi rahmatku anga nah, malam terbatas. Mandok-mandok tiang nih Oh iya, iya. Masuk akal. Maksudnya ilmu riwayat iku ora iso tok ati, ora ana no napa no. diroya. Nek nah, tok diroya terus tok. Terus ngaten sampean milih teng apa teng no, itu? Toro urip. Teng Kudus, mbanje ditetir. Begitu. Saya dina Umar, niku fakhu Mekah, niku kirim surat mengenai ulama Ilamson, ayo balik nih Mekah, balik nih Madinah, saya kis dikuasai di kuasai Islam, ku solat nih Mekah, niku ke Alfi solatin, ayo, ribuan solat, bos-bos, ayo, sohapat semua tentang Irak, tentang Syria, niku coba temur, terus dina Umar malah dikoclok, jenengan Ridho, nah Islam umat-umat nih -umat Mekah Madinah, beradu Irak, beradu Kudus, beradu banggar dalam bro ya, iya ya, nasurul islam, Nasrul islam tak meka-mekan, harus nengbingis, apa-apa dan saya tidak after the day, ini banggar dalam iya iya, iya iya apa saji ya danilih fadhilah yang mudah ini semula yang kudus fadhilah Nasrul nasurul ilmu ini nah, kan ketika ijawa tidak usah didebatkan apa saja yang pas umroh ya. Fadha Makkah, sholat itu ke alfi sholatannya Tidak ada kudus, Fadha ilum nasril ilmu Ilmu tak gawa, mulai kau mengkah nanti juga kudus Tidak ada mengkah utak-utak seperti itu Itu walaupun kembali Kau itu rindu, anak Islam ini mengkah medina, orang ila aktoril arti Padahal agamu rahmatan alam Khafatal dinasibah sirong jadi contoh-contoh tersandit dengan Bertos awanten akad ibuna masa ibuna sehingga ada yang berbeda guru-guru kita itu logikanya nggak teknik karena KBU masalah guru iya sehingga kita harus sakit nompo menjadi KBU muktadur alhumyadur maailadi yujud dan watah ini tentang kitab Niki juru, ya. nanti kita cerita jadi ya saking kitab ya. Kita sampun, sambun, niki pun niki sambun, niki cerita tentang ikhya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, toh roh pesa, sopane intakola ilah roh fikil, alah, niki rumah nobi, si umar niku saking sana ngekan jimat, nangit ikan ngeten, niki niki cerita, cerita logika, cerita carani mahem ni Qur'an tiang-tiang rieng, niki singki contono, seidina umar rothia buah Ya qolawasi. Bi'ati anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatik anta. Nyegi tengene bab shalawat. An akhbaraka bil afwi anka qabla ayyuh biroka bi dzammi. Faqolata'ala afa'allahu angka lima azinta lak. Terus kita Umar carane maca Al-Qur'an ngantos-ngantos alime. Terus kita nu kan maca nggih paham, nggih ngerti artine. Ava nyepuro nyepura Allah nyepuro angka saking siro lima maring opo kalau maknanya lima krono opo al-dinta ngeke izin siro lahu maring al-munafikin walaupun logikanya ngerti ya. asumsi perang itu kan strategi sudah diatur dan asumsinya perang uhud itu pasukan islam itu kan tujuh ratus seribu barang munafik mbak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 Strategi apa? perang harusnya. Tapi Nabi Nuh tiang sayi, setahu khalb pengheran, nonos yang pamit mulah. Kan nabi ini ku loba dia mulahnya tengyaten inabu ina aurah. Karena Medina ini kosong, kalau kosong malah diserang musuh. Padahal isinya hanya perempuan-perempuan. Jadi Nabi ya yes, nak maslahat yang nonos apa pom mulah. ku secara strategi perang tak salah, karena mengacaukan tadi sistem yang sudah dibikin. Tapi Allah sangi senengi kanjeng Nabi itu bukan bakas salaisik tapi bakas afanik jadi Corono santri salah tak celuk, Zaid Zaid bermelanggar bersalah tak celuk. Wes kita sepuro, sepura tapi coba lainnya jadi cara baca Sayyidina Umar lakot bala gumin fadila tika inta an akhbaro kabil afwi angka qobla ayuh biro kabil damfi jadi yang disebut itu afanisik ayo apa yang mau ngomong Qur'an si Umar afabwahu angka terus nanti jahit sangking senengi pengiranteng jenengan nanti jenengan gak sesuai rencana Tuhan diceritakan hanya puraannya seorang kalau terus akan buat ini kursan untuk barokai si Idina Umar r.a.w. cara ini memahami Qur'an cara ini memahami apa? Qur'an lakot balagwa minfadila jika indak anna ahlan nar ya na ayyakunu kot ato uka Wahum benaat wa tiang di teng rokok kayak apa sakitnya semuanya adoboi sing teng orang yang paling diingat tuh Rasulullah sampai mereka bilang Yalatana atau Anawoha wa na jadi nabi saking populer tiang wis di kok yuhoh disiq aku to'at ini kanjeng jadi nah, kaya apa hebatnya kanjeng Nabi wongis kaya nolak-nolak yang dikenang kanjeng Nabi cara senengnya Sayyidina Umar itu kanjeng Nabi terus lakotfak la'inkana Musa bin Imron a'tahu wa hajaron yata fadjaru anhar famadha bi'akjabah min ashabi'ika hi na naba'a min halma'u Nak nabi Musa niku ku waktu di sebelah metu sumberan, gunung sumberan ku waktu pirang-pirang, tapi nak duitis agak niatok nonokoh, banyu ini gue ajaib, jika mak nih nabi Musa itu tidak ada apa-apanya dibanding mukjizatin cadangan, terus male, lakin kana Isa bin Maryam atau hua ihiya Al-Mota, fama jadi aja bamina syad Al-Masmumah, hina kalamatka wahiyah maswiyah faqolat diro ular tak ni fa'inni masmumah terus ada perang khaybar ini ada perang apa? khaybar, niku orang tiang Yahudi mangkal kanjeng nabi terus tak kok kalian penyusup, kalau ya, saat ini penyusup tak kok kalian penderek pendek nabi nabi itu paling suka apa? diro walhasil terus diro, yang pun dibakar, dilumuri apa? racun terus diatur Nabi. nabi yang masyiru imra'atu mishkam bujoni miskam ini tiang Yahudi Barang badai ditaruhkan di Nabi, ziro niki gitu, wes sambel wedus, posisi wes dibakar, wes ketohan, wes macam-macam, lah kul nifa ini mas mumah, Nabi ampun dariku lo kulonu dirajut. Maksudnya nggak Nabi Isam ngurip nong mati aje utoh, ono dasia, ono tangane, ono paru-parune, produk gampang lah urusannya ini, nggak tuh. Produk apa? Cora malaikat bagian nguripna kan, koordinasinya kan gampang kan? Awal itu toh mau nyawane dijabut kan karena balik notok paham ya. Laki nabi muhammad itu wis sambil wedus, wis dikuliti kuliti, wis pedot kape, diketoi, jw dibakar, angel buti, coro sampai jadi malaikat, angel buti. Nah allah kan gampang kape, coro malaikat, angel wedus jw di saatih, mulane dah wedus di nabi umar muwa ciri nabi Isa sing uripno wong mati ku ora ana papane mbek jenengan. Mergo nguripno wong mati ku jek utuh. Sementara jenengan didhaui sampil wedhus pun punapa? Dibakar. Ini cerita-cerita senenge -cerita sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Nah iki terakhir tentang kita, tentang adat e-e Jawa sing ora gampang maksudno, ora gampang putus asa lakot da'a nukhun ala qawmi faqa'a la robbi la tathar ala al ardi minal walau da'a'u ta'ale nabimis liha la halakna fa'alakot wuti adhuhruq wa udmiya wajhuk wa kusirat ruba'iyyatuk fa'abaita antakula illa khairan faqulta allahu maghfir likawmi fa'innahum la'ya'alamun Umpak mau jenengan modelnya nabimu, kecewa maksudno kecewa maksudno tuntas umat ini jenengan juga mengalami falakot wuti adzru jenengan pernah diinjek-injek wa utmiya wajh jenengan wajahnya pernah dilukai wa kusirat gigi jenengan pernah tanggal Lumpo umpama mentale jenengan kasus nabi nuh pasti kita semua napa habis karena nabi nuh ngalami ngoten terus muni rabbil alal ardh minnal kafirin nopo tayar tapi nak jenengan mboten fa'abaita antaqula ilah khairan fakulta Allahu mafrilikom, ifa innahum layak. Terus nih cerita-cerita sanat gitu terus. Kalau kepengen gitu juriah batu rehan stenten, gue ngetos sanat. Terus kalian batu rehan, gak gitu, ngos tentang mas saya mas saya miri hasim gak gitu, ngos bahasim, bahasim ngawas bah mahfud termas, bang mahfud termas nggak sayyid abu bakar noah satu sohibul ya. Bang mahfud niki gak ada abah asmane asmani Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Mbak Abdul Manan ini awaluman la zaman so hibal idkhaf Dato Surano kitab gede kaya idkhaf Ikhya ini dikara sekitar abad 6 Hijriah Imam Muzali tahun atau Seket wafat sekitar 504 Nopo di Patang atau Seket wafat sekitar 504, nomor 505 Ini mengarang Ikhya arano sengwani nyarai disarai 6 tahun saya utalo ngatus, kalian sayyid zabidi, murtadu aiz zabidi jenisnya kitab idkhafus sadat nama al-mutaqim dan iku-niku gadah murid alim al-lamah itu tiang meriki, tiang Jawa namanya Syekh Abdul Manan bae Mbah Mahfud adi Mahfud bin Abdul Wahab bin Abdul Manan terus Mbah Mahfud ini urip teng Mekkah terkenal itu tentang cerita niku kancanan kalian bang Munawir Jogja. gila kilamurite sebagai so, kita sing jelas muasir alhasil terus bang Mahfud niku pesen kue nak mulai anakku gowo terus Gus Muhammad kecili diberitahu bang Munawir akhirnya datang setiang Quran ginateng ngao tentang badimyati teng termas badimyati yadi pun bang Mahfud sehingga cerita Gus Muhammad itu dipek mantu yang demak Haji Taslim terus wuri tunggudi Betengan Gus Muhammad gak ada putra golongan Gus Harir sama angke Gus muham Gus Muhamad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud Das segeru abah ya, Mahfud itu buat termas tapi tentang buti, betengan, buti Betengan tenggema. Rian mafud Mahfud kalian bah Soleh darat zaman teng Indonesia. Bah, soleh darat yang mayong Rian diantara guru ini nanti ngawes teng Damaran teng abah Soleh Asnawi terus nih jerito supaya terus buat tenda tidak nol sombong tapi tidak nol kita nu gadah sanat ampun gatos tiang tiang saat niki atau ngaji sidik sidik kaulah rasulullah saw alaikum warahmatullahi wabarakatuh jujur nggak ada yurah jelas guru nih yurah jelas alhamdulillah yurah pati akses enggak untuk majen ngoteni yurah kuat suwe untuk majen ngaji sing suwiram setidaknya ayo sing ngaji nira suwiram setidaknya ayo kau dahwe ulama ulama rien Innaha dalam ilmu dinun fangzuru amman tak khudu nan aku Aku ilmu. Malah ini ngaji kok sopoyo ikut buat sesampai Jus sampai ke moco terjemah, ayu ya ditukaran. Ya Gus dongak aku mati Jumat. Mulukode ini moco fadilai kabudut Jumat. Kola Rasulullah seng mati Jumat ngene ngene ini. Bareng tak gusdeng. Seng ngendikan fadilai kabudut Jumat. Tiku kabudut tidino Senin. Akhire, nak ngono senen neng Gus. Sing kabudho senen niku crita fadilah dina Jumat. Nak ngono nak ras senen neng Jumat pangeran mbahmu tapi milal-milal. Mbentheng yo kabudut Husnul khotimah. Wow. Kanan niku. Gawe Surahul Bukhari, mboten Imam Bukhari, Surahul bukhori, Kanjeng Nabi ngendikan mangkana akhiru kalam la ilaha illallah ta khalal. Tapi semua semua riwayat niku nyekseni nabi terakhirnya boten wa fa la ilaha illallah tapi ngendikan Allahumma arrafikal a'la wa fi riwaten as-shalat as-shalat dadi nak mana iki ngeten siapa yang akhir hayatnya komitmennya kok tau khidda khulal, tidak harus sepersis la ilaha karena orang yang ngendikan ilah ilah, la ilaha illallah ternyata kabuduthe ngendikan Allahumma arrafikal a'la Niku nak rawong ngaji suwi, wuro iso, royo mu hati si toto ski kiri raka ruwan. Jadi nak ngaji sarah, atus misalih imam, imam nak batu solat. Niku kan wonton sing langsung madep makmu, wonton sing tetep madep geblek, wonton sing madep ngalor. Dem ngalor wus tengah-tengah, mulon nyura gelom, ngetan nyura gelom. Om bromil, ana wa, niku imam bukhori gak debet. Babul Imam diterang, ada kebiasaan Rasulullah kalau habis sholat itu abla alina Nabi wajib. Memang Nabi terus mulang, itu sholat langsung mulang. Nah, Jadi mulang kan madem makmum abla alina Nabi wajib. Samaan delok teng sarah-sarah, amon delok teng puhori teng sarai. Terus Dawe Surahul Hadis, sebetulnya Nabi itu hanya ingin memaklumatkan anak sholat tak ingkotot, sholat itu sudah selesai.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 Wono sing mursid ini dehem. Wono sing tetep ada mulan tapi astagfirullah alazim pengwanter. Penting aja rokokan. Penting ono maklumat. Napa? maklumat dan itu tengene Surah Bukhari diterangno. Sing penting maklumat. Maklumat na anna sholat napa? In sudah napa? Selesai. Muatan Malis yang nafsiri akbale ale Nabi wajib berguna Nabi kua roda taklim, wah roda mau itu. Karena Nabi menghendaki mulang, otomatis akbale aleina wajib. Tapi nak Nabi ngerasa nozikruwah, tentu afdul jia itu tetap alka atau alkip. Terus terakhir, samaan mungkin delok tentang sahrabu hori tentang bab nih. Sing terakhir oleh ngamati lucu, nah niku keluar roda cocok tidak kok paling buncit tapi kalau cocok sebagai kaya jawa kalau paling cocok tapi analisis tidak kok paling buncit Imam Madhub Imam itu mereka yang Madhubudhi ngulang atau kibla ya, orang buat debat, orang untuk ngalor tahu orang Imam Madhubudhi Madhubu atau Madhubu kibla ya kibla ya, di ya. Indonesia, jadi Madhubu kibla Imam itu tidak sama Masihau gurune, guru-ne, ukiyai kiai wong mong soleh wali. Tetapi imam gua ya gak ngaruh. Bokongi makmum mom. Napa bokongi? Mamu, membelakangi makmu. Joko gak sopan. Tapi imam hak belakangi makmum mom sebatas dia tidak imam. Khusus otoritas kamu boleh membelakangi makmum mom bergowewe untuk keharusan joko ke di imam. Bent sombongnya joko hilang. Gue nang cepet madem neng makmum. mergo hukum khusus oleh belakangi makmum. Iku atas nama kue Imam. Biasa Egy gue Isra imam nang cepet madem ngalor. dan di asrama neh. ngoten. Orang belakang ngi Makmum. Sama naraprojado di loh Sarah. Engkau langsung di ben. langsung Artosipun langsung nggok langsung nggok sing belajar hadis niku langsung sarah guru gampang ya adat adat guru guru kita si ngono bersholat madem ngalor ono sing tetep madem ngono ngulon ono sing dheme buan pinter nasi sepur sepur berzane assalamualaikum oh Jom. Nah bahmuni ku mindah tempat idun ini mesti mindah keluarin dia janggal tapi saat ini ngertos kabeh sementing ono iklam, maklumat na anak sholatan ngono ing padha sing garana makmum sing terus takbir nyongkone beliau fi salat. Kalau itu terjadi berarti ana apa? Raptus salat biman laisa fi salati. Menggantungkan salat dengan orang yang orang itu sudah tidak salat. Terus niki bentuk hormat kula teng keluarga besar Kiai itu Raihan, Kimki ki terutama sing tasih sugeng wonten Gus Iril Wafa, Bu Is dan ten murid tidak semangat ngaji terus aku lho sakit, kalau kita putuh-putuh bangga mbak Gariin, nabi -nabi bah, mbak mbak kita nabi-nabi yang mengatakan wattaba' tu milata ini menyebut mbak mbak wa isaq wa tapi yo juga bangga tok, mbak tok itu wattaba' tu anut sopuk ingsun mak mbak alim berarti ya anut nah, kalau ingin sopan mbak Yalim jadi orangnya ingin mbak di monggolan di kurusan, tapi sing penting ojo muni mila tak abai, tapi ora wat tabak tuh, no? Jadi ulama tafsir ya beda beto Nova sayang zikrul abak sah bent ini tapi sini tok muni ojo zikrul abak to. Sing penting wat tabak tuh. Sing penting semangat Nova anut. Tapi apapun itu kalau suwon nyebut bambaiku penting, pergi wa kalau sering didawi guru-guru kulo sering didawi bapak, ora nongsoleh kecuali Allah ini aku nyebut Mbah-Mbah yang sholai aku ngergani nak sholai aku rada-adaan kemudian aku ngerti ini baru kayak bapakku, bapakku, termasuk buyut-buyutku, cintang damaran. kemudian ada dalilnya Allah Allah ikalladina an'amallah alihim minan nabiyin disebut min zuriyati adam terus disebut malah wa mimman hamalna manu terus wa min zuriyati ibrahim wa israel Nambi Allah nyebut hidayat siapapun disebut wa mimman hadayna wastadeena nggih <Sess> moten ngapunten kakadhar asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh